kakek kakek ulti ayo kakek kakek ulti kakek aku rindu ultimu kakek langsung sempak lagi memang wangi ini sempak si kakek ya wudhu enak enak enak enak enak enak enak sempak kita ya 198 ribu ya gurinya sedap nikmat ini ya halo halo bakaya wayangers dimanapun kalian berada apa kabar nih semua ya semoga sehat sehat selalu oke okay? iya kembali lagi nih dengan mamang Joni di channel kita tercinta ya wayang jackpot ya langsung aja ya mamang Joni ke gamenya ya seperti biasa kita setel setel dulu kita He -he style. Kita setel Kita kocok-kocok manual dulu Oke okay. Aduh. Aduh langsung digedik enak Aduh kali 15 kali 8 sayang lewat ya Waduh ini enak mahkota pecah kakek Aduh tidak digedik Ya sepertinya ini bagus ya He -he Pecahannya ya hari ini ya Oke okay, langsung deh kita bayiin aja lah Kalau gitu ya Awal-awal uh, uh, udah dikasih petir sama pecah mahkota, langsung gas kena aja. Kita buy, oke. Okay. Uh, uh, yeah, iya, mantap! Aduh, iya, yeah, kali empat kena, oke. Okay. Mana lagi yang pecah, kek? Aduh, hijaunya kurang ya. Sketernya tidak dikasih satu lagi. Waduh, iya, yeah, mantap! Cincin boleh jadi kakek, oke. Okay. Birunya, oke, okay. hijaunya ungu apapun Aduh tidak dikasih ya tidak apa-apa kita kumpulin dulu ya kalau kali kaliannya ya uh, lumayan cek Oke okay, biru ungu boleh Iya yeah, mantap Ayo kakek ultinya ultinya kakek eh Uduh langsung dikasih banyak ultinya kaldu sama Kalti ya uh, uh, kali dua kali tiga tapi pecahannya lumayan ya ini ya berseleweran Uduh cincinnya jadi juga Iya mantap ini kita dapat ya. yahoo kali 17 mantap langsung sempak kita yang pertama ini dari sempak kakek Zeus ya enak enak enak oke okay. Aduh mantap kuning ayo oke okay hijau oh, oh mantap kakek ultimu mana kakek kakek aduh tidak diulti ya kakeknya langsung afk ya tadi ngeluarin banyak kali-kalian ya oh, oh. oh iya mantap aduh kali tiga doang pecahannya dikit nggak apa-apa ya yang penting udah profit kita ya iya kuning banyak aduh aduh mau Oh, ini dia ungu. Oke, boleh biru. Iya, hijaunya juga jadi kuning, Kek. Cincin. Oke, kuning cincin boleh, Kakek? Aduh, tidak pecah itu pialanya juga kurang satu. Oi, cawannya, oi. Iya, mantap. Iya, lagi, Kakek. Mana ultimu, Kakek? Kakek, ulti aku, Kakek. Aduh si kakek malah apa ya Aduh ya apa-apalah ya uh -uh, Percobaan kita yang pertama lumayan dikasih profit ini ya Oke kita langsung cocok-cocok lagi naikin bed Oke Ditubuh 10 ya uh -uh. Sip udah cincinnya banyak Ya scatternya satu lagi boleh kakek kan? Oh langsung dikasih gretongan scatter ya oh, oh free spin gratis ini ya Kita lihat dapat apa nih free spin gratis oke merah Aduh aduh duduk iya Aduh awal Aduh di php ini nih kita kayaknya nyanyi aduh si kakek kumaha ya kakek aduh kuning ya mantap Uduh kakek ayo ultinya mana kakek Oke, ulti aku kake. Aduh, aduh, aduh Si kake tidak mau mengulti ya Dasar ya, mentang-mentang Gratisan ini ya Aduh, kumaha bagaimana Ini si kake? Aduh Nggak kolong gini, oi Aduh Aduh Aduh Aduh ke kemana iya kek aduh si kake ini aduh gila kan ada yang pecah ulti kake. tidak mau mengulti aduh mentang-mentang gratisan ya. tapi tidak apa-apa lah ya 9000 lumayan lah ya tadi ya buat nama-nama nafas buat ngocok-ngocok si kake lagi ya oke okay. aduh kemana? iya kake. aduh Langsung kita gas guna aja lah ya tadi. Ini ya. Gas gratisannya nggak enak kali itu ya. Sekarang coba langsung kita bayar. All in kern ya. He -he. Oke Jo. Mantap. Biru. Aduh. cetek Astaga. Kosong ya. Kosong. Kosong. Aduh. Aduh. Kungkat ini ya teman-teman kawan-kawannya. aus Ayo kakek. Mana ultinya? Bam! Aduh, kali tiga doang. Kalti-kalti ya. Aduh, dapat nice pula ya. Lumayan lah ya. Gak apa-apa. Ayo, oke. Tambah lagi, kek. Aduh. Iya, kakek ini enak. Kayaknya kakek gedik. Bam! Aduh, di ulti kali empat ya. Lumayun, lumayun, lumayun. Sok eh, -e. Oke. Okay. Uh, aduh ditambahnya kaldu. Iya cincinnya pecah. Aduh sayang sekali itu ya jam pasirnya ya satu lagi ya. Aduh dapat mega, mega mega. Aduh. ya boy. Astaga. Aduh. Ayo ke terakhir kan ke. Aduh. Uh, uh, ayo ke gedik lagi ke ulti kake. aduh kali tiga doang Aduh Aduh Aduh ya kita dikasih rungkat ya tapi enggak papa rungkatnya cuman 18.000 Aduh Aduh Aduh dua, ya nggak apa-apa kocok aja kita masih profit dikit-dikit lah ya dari modal kita tadi 50.000 ya oh, oh mana lagi nih si kakek ini kita langsung cobain ini aja turunin bed kita langsung all-in lagi ya siapa tahu di sini dapat ini ya oke okay. Aduh Oh iya kuning mantap Aduh Aduh eh uduh uduh kali dua doang Iya kaldu-kaldu cantik ya Oh enggak papalah kita kumpulin dulu lah ya Siapa tahu di akhir-akhir si kakek nembaknya bagus, iya mantap Piala dapat, oke, iya biru, oke hijau, pam aduh kaldu-kaldu cantik lagi si kakek ngultinya ya, tapi tidak apa-apa ya, pecahannya banyak lagi kayak ini, kayak aduh ngultinya kaldu-kaldu terus, nya dapet ceban ya, nih cenni nice. aduh kumaha si kakek, aduh hmm. aduh. Aduh, astaga! Ayo kakek, ayo kakek! Ultinya mana kakek itu? Piala oh, oh. mantap mana kakek? Ulti, ayah! Aduh, kaldu terus di ultinya si kakek ini ya. Seneng kali ngasih kita kaldu-kaldu ya. Aduh, aduh, aduh! Hmm. Hanya lewat bos. Aduh, aduh, aduh, aduh ya ini memang Joni juga kasih tips ya ini ya kalian buat kalian kalian ya, yang mau bergabung dengan memang Joni di grup memang Joni nanti memang Joni sematkan ya di kolom komentar ya he -he, grupnya ya namanya grup KSS komunitas loter santuy di sana kalian bisa klaim-klaim private di sana kalian bisa ikutan giveaway di sana kalian bisa ini ya, minta-minta trik-trik cara-cara bermain Zeus ya. ho oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oke, okay. masuk ke grup Mamang Joni ya di KSS. Oke. Okay. Aduh, mana yuk? ya yeah. Oh, oh, mantap piala dapat lagi kek oh, oh, biru. Oke, okay, nggak apa-apa. Aduh, kurang si kakek ini pecahannya, tapi ceban ya. nih cec -nice aja dari si kakek. Ayo oke kasih kami sempak kakek lagi ya Aduh si kakek ini Oke okay. Iya mantap biru Aduh Aduh Kali-kaliannya sih udah lumayan oke okay lah ya Tinggal pecahannya aja nih si kakek ini Yang belum ngasih pecahan banyak nih ya Oke okay. Iya pecah biru boleh tuh Jadi ungu Iya ungu jadi, iya kakek mana ultimatummu kakek? Uduh ini kakek enak di ulti kakek ulti, iya iya iya iya enak enak enak langsung sempak ya gurihnya sedap nikmat. Eh, aduh kuning boleh, oke Biru, iya mantap merah hijau boleh, iya ungu dulu, ya hijau ini pasti kena, iya kuning lagi boleh kakek iya mantap kuningnya dapat lagi ya merah aduh aduh aduh ini jam pasirnya juga aduh aduh aduh enak sekali ini pasti auto sempak ini ya udah gini ya oke mantap jiwa kakek enak enak enak sempak kita ya 198 ribu ya gurihnya sedap nikmat ini ya oh oh oh satu oh. thank you kakek oke oke oke tambahin lagi kek aduh aduh aduh aduh ya nggak apa-apa ya dari 400 perak kita dapat 296 ya dari ngebay 40 ribu ya oke kita naikin get ya sekarang ya kita cocok-cocok dulu oke oke Oke, okay. mm -hmm. ini ya mamang joni ingatkan lagi juga ya ini mamang joni lagi main di boss win 1,6,8 ya He -he. dari kemarin-kemarin mamang joni main di Boswin ini iya selalu dikasih covid ini ya oke okay. aduh iya mantap biru ayo kakek uu uh -huh. oke okay, hijau Aduh iya aduh enggak ada yang pecah Oh uh, uh, kuning boleh iya yeah, biru boleh eh, uh, iya uh, yeah, kita langsung turbo 10 aja ya Coba mau Jonny mau lihat ini si ngasih tidak ini ya sama kita ya Frisbee ini frispin lagi ya Oh, oh, Aduh ini pecahnya banyak kakek Ayo ulti Boleh di ulti kakek Kakek Kakek ulti Ayo kakek Kakek Ulti kakek Aku rindu ultimu kakek Ayo kakek Aduh kakek mahnya tidak di ulti kakek Kakek Aduh goblay si kakek Memang memang ya Aduh pecahannya padahal udah banyak Tidak di ulti ya Kampret si kakek ya Kita langsung aja lah ya mm -mm. Cahannya udah bagus tuh tadi, ya. Kita coba ya, bye. Dia di 120 ya, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kita lihat, ini dapat apa ini ya? Dari si kakek ini ya? Iya, uh -uh, mantep. Iya, iya, iya. Oh, uh -uh, mantep. Kaliannya oke. Oke oke oke makasih ya Kali Kaliannya udah kali 15 nih awal awal nih Lumayan udah dapat kali 15 ya Aduh. Oke ultinya jangan gejek ya Oke Ungu hijau boleh jadi Oke biru juga boleh kuning boleh Oke Kuning kakek satu lagi Mantap iya cincin kakek Oke hijaunya juga jadi Kena ya ungu Pakai mana ultimu kakek Kakek, kakek mana ultimu? Kakek, aduh, aduh, aduh, dikasih ya lumayan ya. Ngapa-apa, ngapa-apa. Ulti kakek, astaga, malah dipelong dilihat ya. Aduh, si kakek, kumaha? Bagaimana ini? Malah dipelong saja ini. Aduh, padahal udah sebelas tadi. Kalau diulti, digediku si kakek. Enak itu ya. Aduh, aduh, aduh. aduh. Oke, ke mana-mana si kakek ngulti. Aduh, aingah. Oh, oh iya, mantap. Jam pasir kena. Oke, hijau. Oh, oh. merah. Boleh mantap kakek lagi. Mana kakek? Tadi kedik doi, tadi ulti ku si kakek. Aduh, tapi tidak apa-apa. Sempak lagi ya, adik-adik, teman-teman, kawan kawannya Aduh ini piala. Iya, kuning. Oke, boleh. Merah biru. Ijo, oh, oh mantap dikali delapannya digedik ya teman-temannya ya sempak lagi ya ini udah enak ini kali-kaliannya ya tinggal pecahan-pecahannya aja kasih yang bener kek mudu Iya ungu boleh cincin kakek boleh satu Oh biru dulu oke oke oke iya ijo. Oke cincinnya satu lagi kek Oke Ke, itu cincin satu lagi kek Astaga tidak dikasih ya Tapi tidak apa-apa ya Langsung sempak lagi Memang wangi ini sempak si kakek ya Waduh enak, enak enak enak Oke Iya mantap kakek Aduh tidak ada yang pecah lagi Iya biru Kuning boleh Aduh digedegi iya mantap ungu dapat. Merah kakek satu lagi. togo tidak dikasih. Oi. Enggak apa-apa ya dapat mega-mega cantik. Oke. Okay. Ini kita udah profit banyak ini ya 415. Oke, okay. enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa ditampi kakek. Aduh ngeunah iya sedap nikmat ya. Oke. Okay. coba kita naik bed dulu ya, uh -uh. kita kocok kocok cantik dulu, oke, okay. manual, oke, okay. oke, okay. nggak mm -mm, ada yang pecah, aduh, teh sih kakek, oke okay, ini mau pecah, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh iya enak sekali ya oh, oh aduh mantap Oke mereka jadi Aduh tidak dikasih ulti sama si kakek ya ini kumaha ini ya oke biasa kita pakai turbo 10 dulu ya Habis itu kita langsung gas pun lah ya Uh, iya satu lagi kakek Ayo kasih gegatisan petis sekitarnya satu lagi Oke okay, Seketak satu lagi kakek Kakek Aduh Aduh Tidak dikasih kursi kakek Aduh Belengguk ini ya si kakek Aduh Tapi tidak apa-apa lah ya Oke Oke Kita spin cepat dulu aja lah ya Udah, langsung dikasih bener eh, Itu si kakek eh, Polanya ya 10 10, 10. Tuh, ya Langsung dikasih bekatisan sama si kakek ini ya. Coba kita lihat dapat apa ini ya Oke okay. Eh Mantap Kali 9 lah ya lumayan kita Kumpulin dulu kalian-kaliannya ya Kuning boleh Iya Aduh Oh iya mantap Aduh, gak apa-apa, nggak apa-apa, ya Lumayan, udah kali 15 ya Iya, kali 12 Aduh, kakek, kemana meni Eta, aduh Mulai geje, saudara-saudara Si kakek ini, aduh, aduh, aduh Biala, boleh Aduh, kakek okay. Mana ulti kasepmu kakek Kakek ulti cantik Ulti, ulti, mana ultinya, kakek Aduh, ini pecahannya Udah banyak, kakek Si aku tadi ulti si kakek telat ngangkat tangan guys. Uh, uh ini enak juga ini bagus ini Udah biru oke okay. mereka birunya boleh kakek mantap ungu uh, juga boleh kakek kasih. Aduh tidak dikasih tapi tidak apa-apa ya sempak ya. Oh uh, uh. ini kekatisan ya nggak apa, -apa lah ya. Uh. Oke okay. aduh siap boy lah oh oh, nggak apa-apa ya kali dua ya, oh enggak oh, nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa, apa ya gratisan mah kita tampi-tampi aja ya, oh, oh. aduh ini terakhir kan boleh kakek, cincin, aduh, iya biru boleh kakek terakhir kan, ulti kakek, astaga nggak apa-apa ya gratisan mah ya kita tampil aja ya, oke. Mm -mm. apalah ya namanya juga gratisannya kita mah apa ajalah kayaknya oh, oh, oh, oh, oh. udah ya, layak memang Joni cukupkan sampai di sini memang Joni mau WD aja lah ya segini lah ya oh, oh, dari tadi modal 50 sampai 765 sekarang udah lumayan besar ya modalnya ya oke, mamang Joni lihat FTP-nya bagus, mamang Joni mainin ternyata benar ya menghasilkan ya oke tidak tungkat-tungkat oke jadi FTP itu membantu kalian ya supaya tidak pusing mau main apa nih yang bagus hari ini begitu oke, hmm. mamang Joni mau pamit dulu ya teman-teman ya oke sampai di sini dulu dadah